Dua. you think you're special to someone mereka bohong ketika mengatakan bahwa kamu spesial well oke okay, nggak sepenuhnya bohong tetapi dibalik your special to me selalu ada motif tersembunyi selalu ada alasan kenapa orang memprioritaskan dirimu i know it probably sound very judgmental but it's the truth diprioritaskan bukan karena kamu tetapi karena ada sesuatu yang dia ingin dapatkan dari kamu bahkan dalam ranah psikologi hal ini sudah dibahas sudah dibahas lama memang tidak secara gamblang tetapi kalau kita lihat menggunakan kacamata psikoanalisa yang ditetuskan oleh salah satu bapak psikologi bernama, Sigmund Ford beliau menggambarkan bahwa manusia bergerak berdasarkan pleasure principle yaitu pemuas diri, pemuasan diri untuk memperolehkan salah satu tingkah laku. Hal ini ditambah dengan peranan ID, Ego, dan Super Ego. Bahwa manusia memiliki insting dari lahir. Insting untuk survive yang intinya adalah manusia akan melakukan apapun untuk kepentingan dan keselamatan pribadinya. Begitu juga pemahaman kedua dalam Psikologi, Behaviorism, yang intinya adalah Manusia mencurahkan suatu tingkah laku berdasarkan pengkondisian atau conditioning yang dia dapat. Apabila menimbulkan efek yang menyenangkan, maka akan dilakukan. Jika tidak, maka akan ditinggalkan. Dan ini teraplikasi sepanjang hidup manusia. Manusia melakukan sesuatu atas dasar untung rugi. Kalau kita merasa akan mendapatkan keuntungan, maka akan kita kerjakan. Jika merugikan, maka akan kita ketinggalkan. Contoh ya, untuk apa kita selalu melakukan pekerjaan yang mereka benci setiap hari karena ada kompensasi yang menguntungkan, yaitu gaji. Untuk apa kita menghabiskan waktu dengan belajar dan membaca buku pelajaran karena kita paham ada keuntungan yang bisa dikejar di balik itu semua, yaitu nilai, kelulusan, atau pribadi yang lebih baik. Untuk apa kita memuji dan menyenangkan orang lain karena ada yang kita harap dari semua itu. Untuk apa kita mencintai seseorang dengan begitu dalam? Karena kita juga berharap dicintai dengan cinta yang sama dalamnya. Dan apa kita berkorban untuk seseorang? Karena sebenarnya kita mengharapkan dia untuk berbuat baik untuk kita nanti di masa depan saat kita membutuhkan. Dan seperti kasus di awal ketika dia membuatmu menjadi orang yang paling spesial itu sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ada yang ingin dia dapatkan darimu. Bahwa sebagaimana kamu yang sedang menspesialkan seseorang karena kamu mengharapkan sesuatu darinya dengan a deep down inside. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, perlakuan manisnya pun akan selesai. Lalu dia pun mulai berubah. Mission complete You've seen such story in your life, haven't you? Ini adalah sebuah musibah ketika kita merasa paling spesial di antara manusia. Maka kita akan menuntut untuk diperlakukan spesial juga. Dan akhirnya membentuk kita menjadi orang yang menyebalkan. Kekecewaan pun akan sering timbul karena ekspektasi kita yang ingin diperlakukan spesial. Dalam masalah pengembangan diri, merasa spesial adalah sebuah kemunduran diri. Penilaian yang bias terhadap diri sendiri karena perlakuan spesial dari sekitar membuat kita merasa puas terhadap diri sendiri. Merasa spesial adalah keadaan di mana seseorang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dan like anything else, semua yang berlebihan nggak mm, akan berdampak baik. Merasa spesial adalah lawan dari perasaan rendah diri, lawan dari perasaan tahu diri. Dan merasa spesial adalah perasaan yang adiktif Kita akan ingin lagi, lagi, dan lagi Merasa spesial juga dekat dengan sifat narsistik Salah satu sifat yang cukup buruk Yang membawa musibah tersembunyi di baliknya Orang-orang yang narsistik cenderung beram, berasumsi Atas bagaimana lingkungan sosial selalu menilai gerak geriknya Padahal ya, enggak juga Narsistik juga bisa jadi salah satu pemicu timbulnya kecemasan sosial. Karena merasa semua mata tertuju padanya. Jika melakukan kesalahan, dia merasa akan ada banyak yang menilainya. Hal semacam itulah yang membuat dirinya semakin cemas. Jadi beruntunglah kita yang sudah ditempa dengan permasalahan hidup yang membuat kita bisa tahu diri. Dari sini kita bisa mengakui kurangnya kita, bisa mengakui kelemahan kita bisa mengakui kesalahan kita sehingga kita bisa orang, dan akhirnya terus berusaha memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik ketika kita bisa ridho bisa menerima diri kita dengan segala kekurangannya dengan segala masalah yang kita bawa dan nggak mempedulikan penilaian manusia lain atas kita selama kita nggak mengganggu norma yang berlaku dan aturan agama That's what's make you special. Manusia memang terkesan sangat buruk dengan pandangan sebelumnya. Mereka melakukan sesuatu atas dasar untung rugi. Tetapi ya, itu, itu kebenarannya. Coba kita tanya pada diri sendiri setiap melakukan sesuatu. Dan jawab dengan sejujur-jujurnya, pasti ada motif untuk kepentingan pribadi. Pasti. Cinta dan perhatian yang kita beri, uang yang kita habiskan, waktu tenaga, serta perasaan yang kita dedikasikan, itu adalah sebuah investasi yang nggak pernah diungkapkan. Jadi, kita harus berhati-hati dengan memberi atau menerima kemana, dari mana, ke siapa, dari siapa. In investasi tak terungkap itu mungkin supaya kita tidak ditinggal sendirian supaya kita selalu diperhatikan balik, supaya kita selalu terlihat baik di depan orang lain nggak sepenuhnya salah, cuma ada kunci agar kita meletakkan atas untung rugi di tempat yang tepat agar kita sebagai manusia nggak terlihat buruk-buruk banget dan supaya nggak mudah kecewa juga yaitu keikhlasan itu adalah motif terbaik yang paling tinggi yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena, balik lagi, pada dasarnya manusia selalu ingin mendapat untung ketika melakukan sesuatu. Dan itu manusiawi. Memangnya kita mau melakukan sesuatu yang membuat kita rugi? Enggak kan? Manusia selalu ingin untung kan Sayangnya kita menempatkan objek di tempat yang salah ketika mengharapkan hasil. Balasan manusia, pujian manusia, limpahan harta, hal-hal duniawi yang tak bisa diprediksi Yang biasanya selalu berujung kecewa Yang pada akhirnya selalu membuat kita merasa seperti Iya ya, ngapain gue capek-capek gini We put the expectation wrong This universe is beyond that This universe is more than just about your life in this world Lalu bagaimana? Kita tetap bisa melakukan sesuatu atas dasar untung rugi, tetapi untung yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Inilah keikhlasan yang membuat manusia bisa menjadi lebih mulia. Kita nggak mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu, kita nggak mengharapkan pujian dari manusia atas perbuatan baik yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti enggak mengharap balasan, tetapi mengharap balasan hanya dari Allah. Uh, hanya dari Allah. Realistically, it ain't easy. Tetapi ya memang begitu ilmu keikhlasan berat. Karena kita terbiasa pada balasan-balasan instan dari manusia di sekitar kita. Tetapi kita tetap harus memperjuangkan agar hati lebih aman dari rasa kecewa. Dan ini adalah hal yang langka. Kita butuh membenahi hati dengan ilmu-ilmu yang bisa membersihkan hati. Dimulai dengan menuntut ilmu agama, dengan benar-benar mengenai Islam, mengenal iman, lalu mengenali ihsan. Dengan begitu pelan-pelan kita akan paham arti keikhlasan. Pelan-pelan kita paham bahwa Allah akan menempati janji-janjinya dan akan membalas semua perbuatan kita, perbuatan kita baik maupun buruk. Dan inilah manusia terbaik. Manusia nggak melakukan sesuatu atas motif keuntungan pribadi secara langsung. Manusia yang tahu ada balasan yang lebih menguntungkan nantinya. Manusia yang paham akan makna investasi sesungguhnya, sehingga jauh dari kata merugi. Manusia yang seperti ini bisa tetap tenang dalam melakukan kebaikan. Enggak gengsi, enggak memikirkan pandangan orang. Karena mereka tahu bukan itu tujuan akhirnya. Bukan segera penilaian manusia. Tapi kita harus paham standar kebaikan yang benar. Yang memang diridai oleh Allah. Jangan melakukan sesuatu yang kita pikir adalah kebaikan. Padahal Allah tidak ridho, Padahal bukan begitu perintahnya. Yang penting, niatnya baik aja nggak cukup. Kalau kita sudah paham mana yang benar-benar terhitung sebagai kebaikan, dan keyakinan kita akan bertambah ketika melakukannya. Begitupun dengan masalah percintaan Carilah orang yang bisa ikhlas, yang melakukan kebaikan kepadamu, karena motif yang lebih besar, yaitu mengharap balasan dari Allah sehingga tidak mudah kecewa perlakuan baiknya tidak berhenti begitu aja karena dia paham balasannya nanti akan lebih besar kamu diper, dispesialkan karena Allah tentunya sesuai perintah sehingga porsi spesial pun cukup tidak berlebihan dan jadilah orang seperti ini agar dipertemukan dengan orang-orang yang semisal karena lingkungan kita, orang-orang yang tertarik dengan kita adalah orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Kenapa kita bisa nyambung sama teman-teman kita? Karena kita sepaham ada beberapa kesamaan. Sebaliknya, kenapa nggak cocok? Karena berbeda, ada pemahaman atau sifat yang nggak bisa diterima dari satu sama lain, sehingga nggak cocok. Apabila ingin melakukan... Apabila ingin lingkungan yang baik, maka mulai dari memperbaiki dirimu, agar kita pantas diterima dalam lingkungan yang baik. Secara langsung, kita akan beradaptasi menyeleksi mana yang pantas bersama kita dan mana yang pantas untuk ditinggalkan.